Ini kata cerita di Indonesia, ingatkan itu Ada no wali kata Sunan Ampel, yo no wali kata Sunan Kalijogo Jogol Semangat ini Sampai akhirnya itu tidak way wayang, gawe ada wayang ya kan Masyur itu, Kalijogo Jogol sangat ada dakwah di daerah Pajang, di daerah Merikil Mulai Pajang, daerah Merikil disragen seragat, di daerah Merikil, Merikil Sampai gawe way ada wayang, ada wayang, ada wayang wong. Sunan Kiri gak terima, itu karam tidak patung kamu <tuk> uang nak patung, besok bentik orangnya kayak ionyong. Senand gali cokor apa ti ngaji mantan preman, mantu wali ya, <tuk nyawa> <tuk nyawa. Tau ngaci faslon itu, yang apa ngaji tahu ngaci. Walhasil akhirnya di di tengah tengahnya bik sunan kudus yang luwe alim luwe seni ya, seni ya. Wayang itu di peo noa itu, jadi wayang kulit berkarane nak wayang ke patung tapi nak trepes kulit itu seragamnya inyo ionyong sebanyak kape maka ini kalau ini nanti suanteng kiai kiai ini ku kiai alim, dikei hadiah mebel, lemari, songko, jeporo ini ku gambarnya ku manuk bangun tapi, suapnya itu nungkirannya manuk tapi gunungnya iku produk perkara ini pas teko langsung diketok wikiai ini pas gunungnya dok, ya sidik ini diketok tak tahu kok diketok mergobin rawit biar ga nak nak diketok, kan nak kalau nah, diketok, kan asumsi ini kan kalau ngegeknya kalau nah, diketok ini kan ga iso lalu nah, ya, kok yang si, sedih, oh sedih si, mati hahaha mereka kalau di buah kabel, itu kira-kira paham ya? Nah di buah kabel, ini aku pengen dilemari larang jadi <laughs> <laughs> mau di graji, nggak di graji bersih, sedih butuhnya bisa apa? <laughs> <laughs> nah, kok sedih? Si, oh sedih si, mati <laughs> Wah, oh, curang ya. Kayak <laughs> <laughs> wayang kulit tuh es banyak. Banyak tuh udah pertama mati. Mati. Ini enak dengar lah. wayang wong itu gak bisa. Fisik. <laughs> <laughs> Jadi mulai yes, oh, yes, di yes, aku ya soal. Fekih itu ya setiap kali. Jadi ya. Mulai-lain aku pinter ngakali fekih di ya yes, sono. Wali sana ya yes, sakit ya kayaksa. <laughs> Ngeri kayaksa ada kok. <Vke>. Fekih. Ini apa yang ternyata aku uang jadi Wong itu bisa ngaji, makanya kalau misalkan itu, <tuh> ya pinter ngaji, ya, hukum itu macam-macam Sementing barang maksiat, tetap maksiat tidak ya umil kiam yeah. Cuma ada Wong proses, nabat, no, no, umatnya kanjeng Nabi Dengan berbagai metode, gue itu juga kecangkemban Masyur itu ada sohabat yang masih punya adat nyolong pamit Nabi ya Rasulullah sama Islam, tapi jenisnya melarang pulau nyolong, jari Nabi sebenarnya sholat yang serbgeb barang Nabi, orang iku miryah, ada sobat yang protes ya Rasulullah, kenapa engkau enggak tegas menyalang dia nyolong melarang dia nyolong, jari Nabi dawe sayanha engkau anggar sering sholat, tak suwe suwe gak nyolong dia ya karena orang itu bertahap, semua kebaikan itu <tuh> tapi Nabi enggak pernah mengatakan nyolong itu halal, mau tidak melarang saat itu beda ya, mengatakan halal sama mau tidak melarang jadi, beda menolong <tuh> Islam pamit nabi, buat ini saya nabi. Ye yes, Islam ketika Nabi diprotes, kenapa engkau tidak menyuruh dia zakat? Nanti kalau Islamnya sudah benar akan zakat <tuh> Jadi, yang haram tetap haram. Ilahiumil kiamat cuma orang mendesak. Gue kecangkeman murah murni. Fahmi ya? lagi, lagi, Kadang sekarang tuh terlalu ekstrim. Semua redaksi itu terlalu ekstrim. Makanya Masyur itu, Rasulullah itu Figur yang luar biasa, ketika ada orang Arobi sholat, dia omong-omongan Ya omong-omongan ke Jadi pas sholat, Nabi Ini kenalan, sama tiang putih <laughs> <laughs> Oh, kalau tiang yang Ini santai Omong-omongan Oh, Pak Besokabat tak bar sholat Wih, sholat omong-omongan rasa ini. Tapi Nabi itu pinter Setelah Sobat Rami itu ada Ini ya Rasulullah sholat, ngomong omongan Si Arobi tadi digandeng ke Nabi tapi oleh ketika dulu, lucu, santai, ya Robi indah di solat munajah. Ya, ngomong tapi nah, sholat itu ada ngomong-ngomongan, tapi ngomongnya berpengiran. Ya ngomongnya berpengiran, ke Sholat itu munajah sama Allah. Ya ngomong-ngomongan, tapi dia pengiran. ngomongan, dia ngomong di surau, orang usaha. kalau berhubung sholat itu ngomongnya berpengiran. Orang pantas, orang layak, tiga omongan, berbanding. Ini jaya ngomong, Robi tadi. Fala wa ma wajatu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fala wa ma wadi bani wala naharani wala taharani demi Allah, beliau tak menyentak saya, tak memaki-maki saya. Beliau hanya ngendikan inna hadhihi shalat munajatun layl suhbiya kalamun ajr. jadi nabi ya enak kowe ngendikan. Iya, cuma nyen salat iki wong tapi ngomong e pengertian. Yo, dadi rasane ngomong kabeh. Rasah ilmu, jadi kita ini tuh terus belajar nopo terus nopo. Meskipun hal-hal yang mungkin kita duga dulu itu kontroversi, tapi sekarang itu kelihatan penting. Saya di Matolek Kajen itu pernah disuruh jadi narasumber veke. Itu saya bilang begini, kamu masih muda harus belajar veke yang luas. Termasuk kemungkinan sholat jana itu boleh jana di belakang. Meskipun tuh aneh. Dan tidak perlu kamu lakukan, karena kamu dianggap aneh. Tapi itu zaman Imam Nawawi yang ngarang majmuk sudah dibicarakan Janazah di depan itu syarat sah atau adat Mulai dulu lama bilang hanya adat Haqadah wajad nadalika salafan waqolafan Pancang kita nanyolati janazah, normalnya janazah di depan Tapi itu hanya adat Gak bisa kamu katakan satu-sifat syarat sah Fa'idnal janazah ta'laisat biman ziratin imam Karena janazah itu tidak imam, kenapa harus di depan <tuk> ayo <mencari> kan, saya tapi ini tetap penting sekarang kelihatan penting dalam konteks Arab Saudi <tuk mencari> itu ada di kita mahali saya mencari nanti di kita mahali kita mahal itu di atas kita satu wahab. Biasanya kalau dalam pondok itu kan tanya kan fatul wa'rif, fatul mu'in, fatul wahab terus mahal. Saat termasuk pengajar kita mahal. <tik> Jadi bantah aku ya iso buh ukur ilmu misalnya, tak kripa, kus, Yura, banta, ukur tak mu, misalnya kena yang takrif, bagus neng. Mahal. Ini urusan sombong, nabi bantah ukur dewa mau Tak takrif, fatul mu'in, fatul wahab. Mahal. Kena bantah ukur maksudnya. Ukur terlewati mau, terlewati fatul wa'rif, fatul mu'in, fatul wahab. Dari ku, gue aku. ya. <Sikai> <Sikai> nah, ayo, gue suka pakai Depan, gak <Bobo. Sikai> Itu dikira mahali diterangkan. Ketika seperti itu, kita hanya mengatakan, "Jenazah ya sudah di depan, bang seperti dulu ya, seperti itu jenazah di depan." Tapi kamu jangan meyakini harus di depan karena final <Sikai> jenazah. Tahu ya, sub iman jenazah itu tidak iman. Sekarang terbukti dalam konteks Arab Saudi dulu ketika saya kecil itu sering diceritani bapak, bapak yang haji kalau tiap maktubah itu ada jenazah yang dibawa ke depan untuk disolatkan di masjid haram, Wah, ya? jelas ya? kita sepakatkan di sejarah seperti itu sampai ada tragedi yaitu ada senjata senapan senapan laras panjang dibungkus ala nama no janazah, kemudian dibawa ke depan ketika pas disolati para teroris ini mau digunakan senjata itu untuk nimbakin nama no jamaah itu peristiwa tahun bintangnya tujuh berapa tujuh delapan atau delapan juga pokoknya pernah itu terjadi pernah atau dengar cerita ceritanya terus sekarang di Arab Saudi tiap waktu bayi sengate haji nate umrah tiap waktu ada sholat jenazah nggak tidak sama jawab saja ada kan sekarang belum kan? ada, enggak? ada. nggak ada jenazahnya di mana Enggak di depan apa di belakang di belakang tetap di kamar jenazah Aku tuh seling elingi Imam Nawawi, sik mandine Imam Nawawi. <tis> Tapi ning Indonesia kira usaha ngomong <tis> Janase <sampai> ape gaya pisan kok ngarepe kok Oh Indonesia kan enggak mendesak untuk. Dadi mosok jadi model ojo laponi dosa gede. masih <tis> <tis> Mas, <tis> dalam konteks Indonesia <tis> ra tapi secara ilmu kok ngerti, nah jana saya urahimah mau nera kudu kok, ngaruh paham ya bukti lagi sholat waib eh. Jogja sama Surabaya timur mana? timur mana? ketika Pak Hasyim atau di Malang atau di Jakarta orang Aceh boleh nggak nyolati waib eh. kan jana di belakang jadi ini pentingnya ilmu, pokoknya ilmu kamu percaya saja kalau jana itu tidak imam cuma kalau adatnya di kampung kita depan, ya di depan, ya sudah gitu aja, jangan usah terus gue saking gobroke, ini syarat sah, kalau nggak begini nggak sah, jahil antara guduh paham ya? itu biasa ya? paham ya? mau kepala kok, ini jari mustofa kegeru si Rahe itu itu penting, tidak tahu utara, utara pasang Biasanya di musoro, gue gitu, gitu. Udah, gue nangis, loh. Udah, jadi masuk aja. Katre, Iwo, Kates, Iwo. Nah, ketemu Ricky, siramkan lorong gitu. Apa separuh-separuh? Kanan-kanan gitu. Gitu, oh, gitu loh. Nah, sampean Nah, tenggerak lu, lorong kafe. Tomrek alhamdulillah wonten warung. Itu. Ndoro-ndoro ya, ora masalah. Karena yo ora imbang mambes. Ya tapi semfanate nggih kuat. Wong wonten blas. Ya unit pole balik nak tengene daerah Kulo nggih enak lah masih banyak orang alim. Wonten. Kulo benate nyolati jenazah si Rae ku ning lor. Kumargane kebetulan lombok aneh. Setuju si Rae ku ning kidul. Jenazah ana bikin mudaan tengah gue lo ratri mau kene mulai bisa kiai kiai kene keluar terus kok aneh aneh aneh gitu serik keluarga nih buat tengkiri keluar ketemu gitu dah gue calon imami gue aja ego gurih padahal si imami mereka gue aku terus ngomongnya pon tak jangan lo tangkis itu uangku lokal jangan aja ego gurih erro komentar terima lo begitu lagi dan disini jenis gusbah mimpun samin abad hahaha menandak dirimu sholat luar biik idul semuanya jenis jago gurih maku roh kaulih fahm meneng ya makanya kita bantah aku nanti mau kayak takrib mumpen, satu wahab terus, hal di. dari gue boleh ikut lo mohon gue mari berdebat noh tapi yang Haji Mahalih kata bolak balik, kecil latihan noh noh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 Buktinya sekarang di Mekah, tidak jenazah jalan kamar mayat Padahal ada sholat jenazah Karena kalau tidak di depan, kita bisa bayangkan, <tuk> kita bisa bayangkan. Ruwet orang. Indonesia kan tidak ruwet. Mau imamnya jadi lakon ya, pasti ikut. Mau ikutnya jadi lakon, pasti ikut. Dabok gurih kan ya, saya hake. Jadi orang itu mikir. Karena nanti kalau jadi fitnah, haramnya itu bukan karena apa-apa. Karena ini jadi, cuma kamu secara ilmu tetap yakin kalau itu tidak syarat sah kamu harus yakin secara ilmu tidak syarat sah dia ini imam oh berapa di latihan saya? kadang gak mau singgih fanatik nak wito ibu parkopeng gitarnya nak lanang ibu para dekati dekatiin aku jadi apa bunda? nak langsung fanatik gitu dong mau imam janazaiku itu lah imamnya itu munasas bahwa imam kadang dia seponi justru mikir ngermaju ini tidak kalau nah aku nate fanatik kok kan lanang ngatur posisi wow dekatin aku udah nak Tahu dari Rukinengus, tahu sampai jam empat masih disolatir Rukinengus. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha ke alasannya dari uang apal Qur'an ngealimu saja nyafat itu untuk ada nanti tempat pandangan itu dan wasiat nonton orang itu seperti itu kelasnya gara-gara wasiat wasiatnya helak gitu ngeleng-ngeleng uangnya jadi kalau kita ngomong itu kepeksa kepeksa enak parah, enak aduh, buatan jadi paham ya, jadi ilmu itu di atas segala-galanya karena ini kita hidupkan. Andaikan tidak ada ilmu itu dicetuskan Imam Nawawi Maka dalam konteks Arab Saudi Setiap jana harus di depan Kayak apa susahnya Musim haji jana dipaksakan Pada yang mati banyak Misalnya kasus Mina, kasus Nopok terowongan, kasus Nopok Krim Coba tanyakan yang haji-haji Saat itu ada nggak jana dekat Sudes? Ada nggak Sama jawab saja nggak ada di belakang tetap di kamar pak itu saya sering ditanya sama anak-anak lalu caranya sah gimana guys saya tadi kita butuh yang punya imam nawawi memang dari awal jenazah itu tidak itu. imam meskipun kita ada akan melakukan itu di indonesia jelas benar fitnah tapi apapun kita sering melakukan itu di indonesia jangan yakin itu syarat sah makanya ilmu itu harus di atas segala galanya makanya ilmu nomor siji falam an La ilaha ketika Allah mensifati zatnya termasuk yang dikenalkan apa? ikrok waradukal akron aladhi alamah Allah itu zat yang mulang, jadi mulang itu sifatnya Allah aladhi ulama itu senang ngulang Allah mensifati zatnya itu aladhi alamah zat yang mulang artinya apa yang diperkenalkan adalah el nah, sekarang banyak kiai senang ibadah di bang el ya, jadi ini robok musibah saja ini tapi dibangkitinnya rapati isu ilmu yang ibadah. mufatwa molen, karena malah Ndak karu-karuan. Tapi sebetulnya ilmu dengan ibadah itu harusnya dulu ilmu. Karena ilmu ini penting, yang mengawal ibadah itu ilmu, karena itu sudah keibadah. Karena setiap amal dihuri ilmu, amal lugu mardhudatun, lalu amalnya juga diterima. Tetapi ya, tapi saya berharap Allah Rahman. subuhku tetap ditolong sebiru biru lah. Tapi tadi kamu harus punya kematangan ilmu yang mantap Sehingga kita mudah menganalisis Kenapa janazah di Surabaya orang Jogja boleh sholat Janazah di Jakarta orang Aceh Boleh sholat Padahal jenazah dibelah Karena memang awalnya janazah tidak Iman Selesai kan Artinya baru banyak ilmu tadi Kita bisa mengurai sekian muskilat Sekian kejanggalan Paham ya? Meskipun itu tidak kita Baik. ya sama seperti tadi, idah yang butuh duduk itu, nikah Sofi. Kalau tidak nikah Sofi, enggak ada apa-apa. karena sih, sedikit itu uang diceraikan suaminya, atau ditinggal mati suaminya, maka idahnya. Nah, padahal, kata-kata itu tidak ada dalam konteks bersih nah, Ya, tadi Veda kan orang yang diceraikan suaminya, atau ditinggal mati suaminya, maka untuk menekah lagi harus Ida. Nah Sekarang orang yang hasil hubungan gelap. Terstarif definis ini. Definisi ini. Masuknya definisi ini gini. adalah orang yang diceraikan suaminya atau diceraikan pacarnya atau diceraikan selingkuhannya. <sumur> Goplo orang. <aura. sumur> Faham? Nah, ya definisi idah itu kan mesti melibatkan suami sah. Baik karena dicetrae maupun di tinggal paham <tuh> ya <tuh> tapi kaya ora apa-apa ana ati kula iki boten kula iso salah cuma kemungkinan aku, aku salah be kowe akeh kowe ya. mari sementara ya, sampe ngono ae sampai ada bukti anda lebih baik lagi mencabut dukungan ya. lagi mencabut apa no, dukungan Jadi rene-renee bo iku lu suun Ilmu itu di atas segala-galanya. Mulanya zaman kaget Nabi Quran sekarang istilahkan kita ada gadi Adam, tapi nobo juriyataman hamalna manu inna bukana abdan syakoor. Terus tinggal ini surat yasin nobo wa ayatul lagum anahamalna juriyatul lagum fil fulkil masbun. Jadi kita kita ini adalah generasi Nabi Sinten Nuh, sehingga kita dihitopi Allah juriyataman hamalna bahwa kita ini Wong sing ditampung Neng Prahuni Nabi Sinten